Sosok Bilkis Prasista banyak dicari pecinta bulu tangkis Indonesia. Bilkis Prasista merupakan seorang atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia di ajang Uber Cup 2022. Bilkis Prasista berhasil curi perhatian setelah mengalahkan ranking satu dunia Arkanea Mangguchi pada lanjutan babak ketiga fase grup A Piala Uber Cup 2022 di Impact Arena Bangkok, Thailand. Ia menang telak dari Arkanea Manguci dengan dua babak langsung. Hal ini membuat namanya menjadi trending topic di Twitter dengan total cuitan 46,6 ribu cuitan. Fakta menarik dari sosok Bill Kiss, dia merupakan anak dari pasangan atlet Joko Suprianto dan Zelin Resiana. Ayahnya merupakan ex tunggal putra yang tuai suku prestasi semasa aktif belaga Sementara ibu dari Bilkis adalah ex ganda putri bersama Liza Nathanael yang juga tak kalah berjasa bagi Indonesia Di antara prestasi yang diraih baik Joko maupun Zeli merupakan garda terdepan yang menghantarkan Indonesia jadi juara di Thomas Cup dan Uber Cup berkali-kali Berikut ini kami rangkum biota lengkap Bilkis Prasista Nama lengkap Bilkis Prasista. Nama pengiriman Bilkis atau Sista. Nama punggung B. Prasista. Tempat lahir Magelang, Indonesia. Tanggal lahir 24 Mei 2003. Umur 18 tahun. Agama Islam. Orang tua Joko Suprianto dan Zelin Resiana. Sektor tunggal putri. Akun IG atau akun Instagram @prasista_.